Wahdahari Wasofi Ajmalin Almarhum, Profesor Nasri Wajahsuri Almarik. Sikupat mengenai budaya positif. Baik, kita lanjut. Nah, di sini saya mempunyai fasilitator yaitu Ibu Ibu Ibu Sulastri, pengajar praktik yaitu Ibu Fatimah Azahra, Yang Alhamdulillah kemarin sempat beliau sudah sempat berkunjung ke sekolah kita ya. Mungkin ada yang sudah bertemu sama beliau dan kepala sekolah kita yaitu bapak Kita akan belajar tentang e, kasus tentang kepala tangan. Di sini saya akan bacakan dulu nih ininya. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Jadi salah satu ada yang menjadi A, ada yang menjadi si B ya, diunia, ya, nah di sini tugasnya juga e, membujuk, mau membujuk, mau mengharti mau mengintimidasi, mau memarahi, mau menggodak, pokoknya apapun segala macam cara dilakukan supaya temannya ini, yang si A ini bisa atau mau membuka kepala tangannya, itu dalam jangka waktu 30 detik. Nanti bertukar tadinya yang si A yang mau kepala tangan nanti setelah tiga puluh yang si B mampu tidak membuka kepalan tangan si anak karena menurut Miki sangat berharga jadi kita, apa? tidak dibuka jangan menjelaskan si Bu, Miki tapi kalau dia apa? kain kan <tipun> uang karena kata usanti, kan Miki, kan Miki mengepal tangan itu karena kata Miki surat rumah kata busanti boleh gak ditutup sama yang lain karena menurut Miki kalau misalnya ditutup dengan laki-laki kan, bisa diganti banyak anak-anak <laughs> kita. Yang kepala tangan tadi kaitannya dengan kepala Kalau misalkan tadi mereka dia itu misalkan punya apa ya? Punya alasan tersendiri nih kenapa dia gak mau menyembuhkan muka Oh bu aku, dia alasannya gak pakai baju pramuka berarti itu dia sedang memegang apa? Kontrolnya sendiri, pemikiran dia sendiri. Kalau misalkan kita memaksakan apa yang akan terjadi kita akan menimbulkan sisi yang negatif. Kalau kita membiarkannya pun kita akan menimbulkan sisi. Ya jadi bagaimana? Kita tanya dulu si anak-anak, kenapa enggak mau ikut pramuka? Ibu, aku mau memakai baju pramuka. Mau. Emang dengan mengikuti pramuka, kita harus memakai baju pramuka? Kan tidak? Ya. Jadi sebenarnya harus, e, apa ya? Kita harus mengetahui nih alasannya itu seperti apa. Kalau misalnya sudah mengetahui, berilah rayuan-rayuan kepada anak. ya dan waktu dalam hatian jangan sampai kita mengintimidasi. Tadi yang ada kata saya yang, yang sebelumnya itu mengintimidasi itu kita harus memuji diri kita sendiri. Nih. Kita suka orang lain itu mengintimidasi, apa merayu, apa menghina, apa menghati kembali ke karakter kita sendiri. Tapi setelah di sini kita mengetahui teori kontrol ini, mudah-mudahan rupanya nah dan sebelumnya itu kan orang-orang kan kan pasti pada bagusin ayun Nina gitu aja sebelum ngikutin GDP anak gitu <lain> ya. Ke anak-anak nunjuk yang minta apa sebenarnya? jutek ya. Gitu. Tapi setelah mengetahui ini benar, asal dijiwikan, asal dikampilingan oh ya Allah ini kita belum sepenuhnya eh, apa ya? baik untuk menjadi seorang tenaga pendidik ya. Karena ada eh, poin-poin cara Teknis supaya kita lebih mengenal peserta didik, yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ya, pembelaan ke yang tadi, kasus yang tadi, anak tidak mau mengikuti upacara dengan kita memaksa. Yang ada nanti apa? Berdampak negatif terhadap karakter peserta didik. Aku seharusnya lebih Selanjutnya, menurut Stamford Health Coffee, tentang municipal center, leadership tahun 1991, bahwa beliau berpendapat bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Ya, berarti gini: yang namanya guru itu kan digugu dan ditiru Saat kita, mau mengubah karakter peserta diri kita yaitu dengan perlahan dan sedikit sedikit kembali lagi ke diri kita ya bagaimana e, jangan sampai kita mempunyai <tuk> visi sekolah menciptakan peserta didik yang berakhlakul karimah berarti yang poin pertama yang harus berakhlakul karimah itu siapa dulu peserta diri dulu apa guru yang yang dulu nah kan guru itu adalah pentransport apa materi-materi atau ilmu kepada peserta dijadi ketika kita ingin berubah atau melaksanakan suatu visi sekolah berarti kita harus mengubah dari warga sekolah itu sendiri. Itu apa kita sebagai tenaga pendidik ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Pengasakan kita terus menerus sifat terpaksa kepada peserta didik Semoga so, apa yang akan terjadi kepada peserta didik kita di lingkungan masyarakat. Karena tujuan utama kita menjadi peserta didik adalah apa? Untuk memberikan bekal kepada peserta didik kita dalam terjun ke masyarakat. Oke lanjut ya. Nah di sini ada stimulus respon. Ada stimulus respon dan teori kontrol Menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama Kalau menurut stimulus respon Sedangkan menurut teori kontrol, realitasnya, kebutuhan kita itu berbeda, betul atau tidak? Betul ya Kalau misalkan kita sebagai contoh, di kelas ada anak tadi yang kembali ke apa? Ke kemampuan anak Ada anak yang kita menulis, ada anak yang lebih apa tuh menonjol di begitu. Ada kan? Ada anak yang lebih menonjol lagi di olahraga. Ada lagi anak yang lebih menonjol di seninya. Ada. Nah, di sini kita sebagai tenaga pendidik jangan sampai mempunyai pemikiran anak itu semuanya sama. Ya, bahwa kenapa kalau misalkan kita berpikir seperti itu nanti otomatis tidak adanya tidak ada peserta didik itu akan memunculkan kreativitas mereka. Karena dalam pendidikan pelajaran Pancasila itu kita harus mampu menginovasikan kreativitas peserta didik. Kalau misalkan kita mau memaksakan apakah nanti mereka akan untuk Ya kan misalkan akhirnya unang terjadatkan matematika. Sedangkan anak tersebut tidak suka matematika. Dengan mencoba dengan melakukan kegiatan-kegiatan misalkan diklos. Nah, bagaimana Sekali, kita sebagai kenal pendidik untuk mengatasinya. Nanti di selanjutnya, kita akan bahas ya. Dan yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama, menurut telepon setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oh, sepi eh, Jumlah dari sebelah itu cek lemah, enam tahun tiga. Hal yang saya penyakit, ojek aku masih bilang tujuh. Tambah dua ojek aku masih bilang tiga lima. Tambah empat ojek aku masih bilang delapan tambah satu. Nah, di... Ya, kita harus mem, e, memahami tentang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda Ketika kita jawab Saat 9T hasil dari berapa tambah berapa? Ibu akumat 5 tambah 4 Boleh, bagus Ibu aku 7 tambah 2 Boleh, bagus Ibu aku akumat 8 tambah 1 Boleh Berarti dengan kita tidak mengintimidasi peserta didik Berarti kita sudah memahami tentang teori kontrol e, Apa? Terus apa Kita sebagai pendidik. Terus selanjutnya, kita mencoba mengubah orang, orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut stimulus, respon. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini. Tujuan disiplin positif. Menenangkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka ingin. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tetapi berperilaku baik dan berlandaskan nilai, -nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai dan yang mereka hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Dan disinilah tadi berarti kita harus menerapkan disiplin positif kepada diri kita dulu ya, baru ke e, peserta didik nah di sini makna kata disiplin menurut Ki e, Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekelas-kelasnya tetapi itu sama saja sebab kalau kita tidak tidak cakap melakukan, self-discipline wajiblah penguasa lain mendesakkan diri so, diislamisasi. Sekarang kita berangkat ke anak-anak. Uh, Misalkan apa nih sekarang? Sekarangnya kan anak-anak mau menjadi apa nanti sudah besar. Sekarang cita-citanya -cita seperti apa? Bu aku mau ingin jadi dokter. Bu aku mau ingin jadi polisi. Bu aku mau tidak jadi tentara sekalipun buas sebetulnya nah di sini kita sebagai tenaga pendidik harus bisa menanamkan situasi sifat pesjif itu bagaimana oke okay. kalau kamu mau jadi dokter berarti kamu harus apa berarti harus belajar kalau belajar itu cukup di sekolah atau harus di rumah juga harus di rumah juga harus belajar iya nah berarti setelah tidak langsung kita sudah menerapkan self discipline kepada peserta didik kita ya dengan kita bertanya apapun itu, tetap kita harus menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta. didik salah satunya itu dengan menerangkan self discipline atau disiplin dalam diri sendiri. Nah, di sini ada definisi merdeka menurut graduan-graduan cara, yaitu merdeka ikut jagoannya, norang ngelepas simpang ini kuat kuasa Memiliki tiyaga meniki Ini itu ya dan artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga sanggap buat memerintah diri sendiri nah ya berarti jangan sampai kita e, menanamkan sifat apa ya ketergantungan kepada di sini ada disiplin menurut Dayana Besen Ya, menurut yang pertama Beliau menjelaskan tentang Bahwa arti dari kata disiplin Berasal dari bahasa latin Yaitu biskipulina Yang artinya belajar Kata disiplin juga Berasal dari akar-kata yang sama Dengan e, yang disebut Yang disebut dengan Biskipul Atau murid atau polikurnah Berarti dari kata disiplin ini, dari kata awalnya aja, kita sudah tahu ya, pengikut. Berarti ketika kita melakukan disiplin, berarti kita harus mengikuti semua peraturan yang sudah ditetapkan. Lalu yang kedua, di sini ada, menjelaskan e, juga untuk menjadi seorang murid atau pengikut. Seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau pelajaran kita sebagai tenaga pendidik adalah memotivasi secara intrinsik. Apa itu intrinsik? Hal-hal positif yang muncul di diri peserta ini bukan karena paksaan. Muncul dalam dirinya sendiri dengan seperti apa tadi? Kita terlebih dahulu menelarkan self-discipline kepada peserta diri. Kalau kita sudah memberitakan self-discipline yang positif, otomatis nanti akan muncul motivasi intrinsik dalam diri peserta diri ya pokok nama judul nama acuan pertama nama kita sebagai orang tua ya bagaimana cara menerapkan sifat disiplin kepada diri sendiri kepada diri peserta didik atau anak-anak ya. terus di sini ada nilai kebajikan universal di sini ada nilai-nilai kebajikan Pemecahannya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan di sini juga menyatakan William Dresser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, mengajar kamu tujuannya apa? Ya, untuk apa istilahnya mengamalkan ilmu. Ya, misalkan Karena apapun yang kita lakukan Pasti kita mempunyai tujuan Dan disini juga daya Joseph menyatakan bahwa Dengan menaikkan nilai-nilai Kebajikan yang diyakini Seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun Ya Sehingga menggerakkan motivasi Dari dalam untuk Mendapat mencapai tujuan Mulia yang diinginkan Ya nah di sini ada prinsip-prinsip nih nanti kaitannya kita akan membuat keyakinan kelas nah ini prinsip-prinsipnya ya dasar dari kita akan membuat keyakinan kelas gini menurut profil pelajar Pancasila untuk membuat keyakinan kelas itu poin-poinnya atau kata-kata yang akan mewakili keyakinan kelas itu yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia mandiri Bernalar kritis, berkepenyukaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif itu menurut profil pacar sila. Kalau menurut kibpyp yaitu ada kata-kata toleransi, rasa hormat, integritas dan selanjutnya. Ya, kalau menurut sembilan pilar karakter untuk menentukan keyakinan kelas itu ada kata-kata seperti cinta Tuhan dan segenap ciptaannya kemandirian dan tanggung jawab. Kejujuran, hormat, dan santun Dan seterusnya Selain banyak ada enam. Dan menurut lifelong Good dan life skill itu Kata-kata untuk membuat kita Acuan kita membuatnya dalam kelas Yaitu dapat dipercaya Lurus hati Berdengar yang aktif Tidak merendahkan orang lain Dan sebagainya Ya, Menuntut untuk hidup, peduli, penalaran kerjasama, dan lain sebagainya. Dan menurut Building Moral Intelligence, dari ini ada tujuh kata-kata dasar yang kita bisa gunakan untuk membuat keyakinan kelas, yaitu suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, empati, dan keadilan. Nah, disini yang banyak nih, menurut Dokter Project, ya, atau banyak mulai di nanti diingatkan ya, apakah sekolah kita sudah e, memenuhi dari semua prinsip ini? Apa belum? Ya, kalau misalkan kita memakai seperti ini, peduli apakah sekolah kita sudah peduli di, di antara warga sekolahnya? Apa belum? Keterusterangan berarti kejujuran. Apakah di setiap warga sekolah kita sudah sudah mencapai ini? Apa belum? ini banyak sekali ya kebersihan, komitmen, gelas kasih, percaya diri e, keberanian, kesatunan, eh apa ya, kesatuan? kreatif nah, nanti di prinsip-prinsip ini kita lihat dulu nih, kita lihat nanti terakhir ya di bagian terakhir, terakhir kita lihat apakah sama sekolah kita sudah memenuhi keyakinan sekolah atau belum nah disini, ini sekarang kita lihat sekarang kita kelas sekolah kita atau masing-masing deh acungannya, belang lingkupnya yang dulu di kelas kita apakah sudah sesuai dengan eh, kebajibah, kebajikan, kebajikan sekolah Atau ke kebajikan sekolah apa belum? apakah harus diubah? apa ditambah? kira-kira seperti apa? kelas kita aja masing-masing ya, jangan belang lingkup sekolah dulu, belang lingkup kelas dulu. kira-kira misalkan Bu eh, Elga ingin anak lebih uh, apa ya toleransi terhadap teman-teman yang lainnya apakah itu sudah yang dilakukan oleh Pak Ya? Nah ini berupa hukuman Kalau misalkan konsekuensi itu apa? Konsekuensi ini Betul kata berikan ya Konsekuensi itu sudah terencana Berarti kita sudah menyusun dulu nih Apa-apa misalkan ada eh, kita, Tadi kembali ke yang kelas Misalkan ada Nah kalau misalkan ada, ada anak Melanggar kolaborang atau Tidak mengikuti pelajaran Nanti konsekuensinya seperti ini Nah itu berarti dari kan? sudah disepakati betul ya kita harus membuat kesepakatan satu setan kita nanti itu harusnya kekeyakinan kelas ya terus diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur ya nah di sini ada lagi kita bahas restitusi ini yang harus kita lakukan pada peserta didik kita ya restitusi itu Niatnya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka. Kita harus menyehatkan mereka nih sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menyehatkan itu seperti apa? Kita harus menguatkan atau menimbulkan, menimbulkan lagi eh, apa rasa percaya diri pada peserta. Jadi nah saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak atau beberapa tahun jawab atau kepada seorang murid akan mempelajari suatu yang baru atau kepada seorang karyawan nah di sini tentang libur tentang libur libur terhadap peserta didik katakan kita boleh dihukum oleh penghargaan ini ya sebenarnya kadang kita ya kemarin kalau ke umat pas eh, ada apa itu namanya kalau tuh apa namanya penelitian penelitian positif. ibu kan sebentar tuh ngobrol sama dosennya ya Kata beliau kan ibu tuh eh, curhat tentang anak positif karena beliau eh, beliau bertanya kepada saya, ibu bagaimana cara merasa tuh ibu untuk sukanya anak ekosip ini mau mengikuti pembelajaran yang ibu sampaikan ibu kadang saya memberikan reward kepada anak itu sendiri saya bilang seperti itu kepada ibu siapa yang mengajak Siapa apa buat dia yang buruk Beliau menjelaskan walaupun dengan singkat dan padat, beliau bicara seperti ini. Ibu, sebenarnya untuk memberikan libur kepada anak itu kurang baik. Karena apa? Karena dia akan tergantung kepada libur itu. Misalkan anak tidak mau membaca atau tidak mau menghapal, misalkan besok ibu tes Pancasila. Kalau bisa ibu kasih permen, Wah, sebetulnya diberi-beri-beri bumbu-bumbu gak bumbu, patut bumbu, bumbu. Nah, berarti bukan dari dirinya dia pengen bisa Karena mau dikasih remeh. Di nah, sini juga masih ada pengarga Apa perempuan adalah cara-cara mengontrol hmm, Dan mengontrol kayak laku seorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sebutnya Nah, ini Ya, tadi kan kita tujuannya supaya anak mampu, Misalkan menghafal Pancasila itu supaya gelap tapi ini memang apa-apa di selatan ya, karena, karena permin Bukan karena keinginan dia sendiri dia ya, itu adalah dimotif oleh penghargaan Kemudian penghargaan disini selamat senantiasa proaktif? Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya lah, bangga bisa disabar dengan diri. Baiklah kalau begitu yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini Lima yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini nih, poin yang paling penting, ya, ketika anak itu di sekolah harus merasa senang. Nah, ini, ya selamat di, kontrol. Tujuan kerajaan di kontrol. Nah, di sini kita akan bahas tadi yang menjadi manajer itu, ya, guru dapat melakukan refleksi terhadap eh, refleksi apa sesimpel yang dijalankan selama ini dan akan berdampak pada berwenangnya. Guru dapat menerapkan di situ, restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan berdeka. Guru dapat menganalisis secara kritis, secara praktik, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari lima posisi kontrol. Kita akan bahas di sini. Lima posisi kontrol yang eh, sering ditemui di sekolah. Kita ada di posisi mana nih? selingan kita di posisi mana? Akan kita di posisi penghukum apakah kita di posisi pembuat merasa bersalah tadi nah, itu ya. ya anak yang gak mau ikutan prabukok orang-orang diumahakan apakah kita posisi teman apakah kita pemantau apakah kita manajer sedangkan tadi menurut yang tadi di toko, minimal kita menjadi pemantau seperti apa menjadi penghukum teh nah, dalam kita ketahui video lima posisi kontrol. nah, anda lihat contoh, salam bahagia ini adalah contoh biasanya. dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah lima posisi kontrol. Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang lima posisi. Kontrol. Cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang mencipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih berlunan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku на мокрой Tidak susah ibu. Nah, otomatis dalam mindset anak itu, oh, ohnya orang tua itu susah berurusan. Nah, berarti setelah tidak langsung anak itu akan masa bersalah. Boleh kita demikitu, ya. Terus ada sebagai teman, boleh kita sebagai teman, ya. Tapi eh, dengan tidak apa stop. tidak men, apa memberikan sisi yang positif terhadap peserta didik. Ada lagi tadi sebagai pemantau. Ya, kita disarankan untuk menjadi seorang penantau Minimal menjadi seorang penonton Yang terakhir menjadi seorang manajer Nah itu kita kembalikan lagi nah, kepada masyarakat kita Kesalahan dia itu apa? Apa yang menjadi pemicu kesalahan? Kalau misalkan dia sudah menanggap kesalahannya Berarti hal apa saja yang harus diperbaiki Ya, keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar Nah disini materi terakhir yaitu tentang keyakinan kelas ya materi terakhir kita hari ini yaitu keyakinan kelas dimana keyakinan kelas ini sangat mendukung untuk kita melakukan tiga posisi lima eh. posisi kontrol dan tiga segitiga tiga distribusi di sini tujuan pembelajaran dari keyakinan kelas yaitu dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai pondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan ya karena tadi di bagian yang bagian di manajer itu kita kalau tidak mempunyai keyakinan kelas nanti si anak atau atau peserta didik itu tidak akan tahu keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar ya jadi awalnya itu kita harus memiliki keyakinan kelas Baru kita bisa menjalankan segitiga restitusi, kemudian lima posisi kontrol, dan dapat menjelaskan proses menentukan dari peraturan-peraturan beralih -peraturan ke keyakinan.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 Ya? tidak bisa kontrol emosi kadangnya kepada anak-anak kan? dan seminar ini bagus sekali kalau misalnya diterapkan di SD swasta juga ya karena kalau di SD swasta itu biasanya apa-apa eh, anak itu dinilai dengan memberikan bintang ya? memberikan bintang eh, saya juga kali kemarin pas di SD anak saya ketika dibagi rapot itu eh, diumumkan anak-anak yang mendapatkan bintang dan yang tidak mendapatkan bintang. Disebutkan siapa yang mendapatkan bintang sampai 2000 sekian oh. yang tidak sama sekali juga ada. Oh. Jadi di eh, takutnya nanti eh, ada sebagian anak-anak yang memang dan karena tidak mendapatkan bintang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Halimah atas eh, Menjadi narasumber pada seminar ini luar biasa sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita semua yang belum bisa mengikuti CEP, suatu saat bisa ikut serta dalam eh, kegiatan, eh, ikut serta dalam kegiatan CEP, eh, seluruhnya ya termasuk yang belum diangkat eh, ya, juga. Ya. Mungkin itu saja dari saya tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih banyak Atas sepertinya juga uh, Alhamdulillah Ya banyak banget pencerahan uh, Pada hari ini Mungkin <tuk> uh, berkecah dari pengalaman pribadi ya. di ini, ya. Mungkin Minggu kemarin <tuk> <yang baru -baru. tuk> <tuk> <tuk> Kalau belum tau ya, Bisa jadi banget. kareksi ya. banget Pribadi gitu ya Pengalaman Pengalaman uh gitu ya kebanyakan dari tugas anak ya anak kecil aja gitu ya tiap hari bertemu ibu belum dikerjain hmm. mana mungkin masih pagi gitu <laughs> uh, ya suasana merusak uh, keluarganya gitu uh, pengalaman adi, uh, berupa -berupa ini, ya pengalaman abi baru tahu tadi ya ternyata solusinya ya set, uh, ini ya dari diri sendiri mereka gitu ya dari kita juga tergigit Disiplin mereka, seperti itu Juga dari orang tuanya mungkin seperti itu Ya, ya seperti itu Nah ini banyak banget pencerahan ya Mungkin dari sekarang ya Kita tahu solusinya Seperti itu, menghadapi anak yang seperti itu Ini menjadi kendala semua mungkin ya Seperti itu Kita dapat adanya, keluar-keluar Dan kita semua dapat menerapkan ya Seperti itu Minah, minah, minah, minah, minah. Begini, begini, Wah, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam seminar hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat, ada manfaatnya kita semua. Dan alhamdulillah, bila nanti ketika sudah mendapatkan materi ini, kita bisa merubah mindset kita. Ya, dalam mendidik peserta didik kita supaya menjadi peserta didik yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Mohon kalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh